kami terima kasih ini yang kita bisa perusahaan pelatihan kerja bukan dari Pelatian ini, perempuan negara, dan dan bahwa kegiatan ini kegiatan rutin yang merupakan program biaris kepada masyarakat melalui berbagai persen untuk biarkan kita Sebelumnya tahu, 3 tahun sebelumnya kita ambil data riset dan kita tahun ini jadi, kita ambil karena latihan kita adakan Jadi kalau kemarin itu tahun dua kita karena ini. usaha yang kecil juga untuk dalam dengan itu kita Waktu itu kita dan sekarang ini kita namanya sudah melangkah Kenapa? juga jadi industri akan menerima kerja ada Buat yang ada di kabupaten. Nah, ini ada kebutuhan SD, FPR, BM, UMKM, uh, didukung tinggi. Bahkan kemarin juga kita uh, ada juga itu informasi terkait bahwa di Jawa Barat, itu sedang uh, mengukuhkan para uh, anggota muda terkait dengan kemampuan uh, tingkat uh, digital atau BLT. Nah, tentunya kesempatan ini kan buat kita untuk bisa menunjukkan bahwa di komitmen Ya, dan tulisannya uh, bisa lah uh, sesuai dengan harapan yang kami harapkan baik pemerintah maupun kemudian perlu kami ulas juga bahwa peserta yang datang itu dihadapi ini kurang lebih sekitar lebih dari data basis itu ada 105 ya 105 ini ternyata kita lihat katakan data ini kita masukkan ke dalam uh, sistem sistemnya kemenhub jadi satu minggu kita kemasukan tapi ternyata data 105 itu butuh karena statusnya adalah mereka proteksi e, ada sedang kuliah Jadi, statusnya dari indika, ini dari kelihatan langsung Ketika indika e, dimasukin, harus menolak Kenapa? Karena, karena, karena dia dipakai jatah di, apa namanya? Radiki. Ada juga yang, e, anak SMP atau SMA, itu diproteksi Kenapa? Karena dia dipakai terdapat dia di Dapodik SMP-nya Nah, dari satu dua belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, ternyata di tiga yang oleh belas, tiga itu tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga sesuai dengan serta kepada Selamat saya peserta pelatihan berbasis kompetensi Bina okay. Junior Web 2.0 Dari tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 di SKTCOM. Saya belajar dari orang yang nggak bisa coding sampai bisa membuat website ataupun aplikasi. Dan selama saya belajar di sini, saya mendapatkan banyak fasilitas seperti akses internet, Cloud, host, katak, hosting. Dari instrukturnya juga baik. Akal lagi fasilitas okay. nah, yang